lahazak, la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya di channel yang sama seputar mu'alab yang masuk Islam baik lokal maupun luar negeri seperti biasa, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscriber dan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Perkembangan Islam di seluruh dunia terus berkembang dengan pesat. Mereka berbondong-bondong masuk Islam karena mereka adalah orang-orang cerdas yang memiliki akal dan logika di atas rata-rata. Meskipun Islam dianggap ISIS, teroris, namun tidak berpengaruh bagi mereka karena mereka adalah orang-orang cerdas. Seperti terlihat cuplikan video ini yang diambil dari berbagai informasi dan jangan lupa share semua kontak teman. Semoga menjadi amal jariah dan gudang pahala yang di nah video ini. Amin. الله اشهدو الله الله الله الله Ashhadu, Ashhadu, an, an, la, la, ilaha, ilaha, illa, illa, Allah, Allah. Wa Ashhadu, wa Ashhadu, wa Ashhadu, an, an, Muhammadan, Muhammadan, Rasulul, Rasulul, Allah, Allah. That means I bear witness a witness and i testify and i testify that there is no god that there is no god except allah except allah and that is and that is muhammad muhammad is the last messenger is the last messenger mashallah takbir allahu, allahu, allahu, akbar. allahu, akbar. allahu, allahu akbar. akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar, akbar. allahu akbar means god is es es hadu hadu an ilallah ilallah ilallah wa'ish ma'ish hadu hadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah allah. Allah. allah allah alhamdulillah allahu akbar allah. oh.